Apabila hari ini ada debt kolektor debt kolektor lapangan Yang memang melanggar ketentuan hukum Dan mengintimidasi kalian Segera rekam lalu segera laporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar guys semua subscriber siap ya, ya Yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan yang terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah memakan tombol subscribe, like dan ya udah ngesar-ngesar semua video-video kita. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis.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 Hari ini banyak yang takut, yang masih merasa gelisah, yang masih merasa ini itu segala macam bercampur baur seperti nano-nano, hentikan sekarang. Dan akan kita jawab pada video kali ini. Jadi belakangan ini ya polda Metro Jaya khususnya setelah kemarin kita melihat uh, beberapa potongan video yang beredar di semua media sosial tentang debt kolektor lapangan. Oh bang itu kan dari pihak leasing ya bukan dari pihak aplikasi pinjol. Nah sekarang siapapun kalian yang tinggal di Jakarta khususnya di daerah wilayah hukum Polda Metro Jaya yang mungkin mengalami intimidasi, tekanan, ancaman dari pihak debt kolektor aplikasi pinjol. Nah ini kesempatan ya. Kesempatan baik, maka segera laporkan dan kirimkan videonya kepada Polda Metro Jaya, supaya aplikasi-aplikasi pinjol yang memiliki debt collector lapangan yang hari ini memang bukan ya dari aplikasi tersebut, atau mungkin memang preman yang disewa oleh aplikasi tersebut, bisa segera dibumi hanguskan sama pihak Polda Metro Jaya. Hati-hati nih untuk teman-teman debt collector lapangan yang memang tidak memiliki legal standing hukum Yang tidak memiliki sertifikasi dan akhirnya hari ini masih terus menggunakan cara mengintimidasi Masyarakat yang belum mampu melakukan pembayaran Hati-hati Anda hari ini akan saling berhadapan dengan hukum Dan untuk kawan-kawan yang mungkin mengalami masalah seperti itu silahkan segera direkam Ya, apabila hari ini ada debt collector-debt collector lapangan Yang memang melanggar ketentuan hukum dan mengintimidasi kalian Segera rekam lalu segera laporkan Tidak hanya untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya atau Jakarta Semua daerah boleh Lalu kirimkan video tersebut kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian Ya, Jadi supaya benar-benar kelihatan Mana yang memang benar-benar debt collector lapangan yang memiliki sertifikat dan punya legal standing hukum Jadi bukan sembarangan preman Baik hari ini kita pengen ngebahas tentang debt collector lapangan dari pihak aplikasi pinjol ya khususnya Hari ini banyak yang bertanya-tanya Bang apakah aplikasi A, B, C, dan C ini memang sudah memiliki debt collector lapangan Jadi kita pengen sebutin dulu satu-satu Dari mulai yang terbesar sampai dengan yang terkecil Jadi hari ini untuk di aplikasi Tunaiku Itu memang sudah memiliki debt collector lapangan Siapa hari ini yang sudah menggunakan uh, aplikasi Tunaiku Limitnya lumayan ya 10 sampai dengan 25 juta Kalau gue nggak salah 20 gitu lah Lumayan banyak dan hari ini memang pihak Tunaiku sudah memiliki debt collector lapangan ya. Namun itu tidak untuk di semua daerah Karena memang aplikasi Tunaiku ini masih untuk sekitaran Jabodetabek ya. Untuk kalian yang mungkin di luar Jabodetabek ini belum bisa menggunakan aplikasi ini Dan itu sudah bekerja sama dengan pihak Amarbank di aplikasi Tunaiku Nah aplikasi apalagi yang hari ini memang sudah memiliki debt collector lapangan bang? Untuk aplikasi Kredivo, AkuLaku memang sudah memiliki debt kolektor lapangan. Lalu belakangan ini banyak komentar-komentar di kolom komentar di bawah video kita mengatakan bahwasannya dua aplikasi raksasa ini hampir menyeluruh, seolah-olah ingin menakut-nakuti kawan-kawan yang memang belum mampu melakukan pembayaran. Pemahaman hampir menyeluruh ini seolah-olah mengatakan bahwasannya Pihak debt collector lapangan dari Akulaku dan Kredivo ini memang sudah ada di seluruh Indonesia? Jawabannya tidak. Dan kalaupun ada itu masih untuk di daerah-daerah tertentu saja. Kalaupun ada hari ini dua debt collector dari dua aplikasi tersebut masih hanya untuk di daerah ibu kota-ibu kota provinsi saja. Misalnya hari ini kalau yang dari Pekanbaru, ya Pekanbarunya. Kalau untuk daerah yang lain dari Pekanbaru seperti Rokan Hilir seperti uh, daerah-daerah Pelalawan sana, ya wah, nggak ada tuh. Kalau untuk di daerah Medan, ya mungkin di Medannya ada, di Kota Medannya. Tapi kalau untuk di daerah Tebing Tingginya, di Tebing ini itu segala macamnya, atau mungkin daerah yang lain yang keluar dari Kota Medannya belum ada. Dan untuk misalnya di Aceh mungkin mungkin mungkin tapi Aceh gua belum pernah dengar dan sepertinya belum ada ya untuk debt collector lapangan di Aceh Aceh kalaupun ada mungkin hanya seputaran untuk Banda Aceh Kalau Aceh Singkil Aceh Gayo Aceh ini segala macam itu belum ada diketemukan Nah hari ini yang paling banyak itu masih untuk di sekitaran Jawa doang untuk Lampung, Kalimantan, Bali itu belum ada debt collector lapangannya Dan jangan panik kalaupun ada masih hanya untuk di kota-kota besarnya saja ya. Untuk di dua aplikasi tersebut Lantas bagaimana Bang untuk aplikasi kredit pintar Atau mungkin aplikasi yang lainnya Nah untuk aplikasi kredit pintar memang sudah memiliki debt collector lapangan Tapi masih untuk sekitaran Jakarta kemarin katanya ada yang ngaku-ngaku dari Bandung tapi sepertinya itu sih informasinya nggak jelas nah coba kalian yang menonton video ini yang memang berdomisili di kota Bandung dan kebetulan menggunakan aplikasi kredit pintar benar tidak apakah debt kolektor lapangan dari aplikasi kredit pintar ini sudah pernah datang ke rumah kalian coba kalian tuliskan di kolom komentar di bawah video ini dan yang selanjutnya aplikasi indodana Apakah aplikasi Indodana dan Atom ya ini limitnya lumayan-lumayan besar sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak banyak yang bertanya-tanya Kalau untuk pihak Atom sampai dengan hari ini masih cukup jarang diketemukan debt collector lapangannya dan untuk di Indodana katanya-katanya-katanya ada tapi tidak jelas informasinya dari mana dan untuk hari ini berkemungkinan ada Tapi untuk tidak di semua daerah di kota Indonesia Jadi aku pengen mengajak kalian yang hari ini sedang panik Dan mengkaji-kaji serta memikirkan Tentang debt collector lapangan Untuk berhenti berpikir dan menguras energi kalian Untuk sesuatu yang hari ini sebenarnya tidak usah dipikirkan Hari ini tugas kalian itu hanya satu Segera berbenah Jangan takut ketemu debt kolektor lapangan Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang masalah itu Selama mereka datang dengan baik dan sopan santun Dan beretika kita wajib kooperatif Apabila memang mereka datangnya dengan marah-marah Mengintimidasi dan melakukan tindak tanduk kekerasan Segera laporkan Jadi hari ini sudah cukup fair Dan hukum sudah berdiri tegak lurus ya Untuk menanggapi masalah tentang Kehidupan bermasyarakat kita hari ini Jadi tidak perlu panik lagi Kawan-kawan Dan jangan lagi membuang energi Untuk sesuatu yang hari ini tidak pasti Dan belum tentu terjadi Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh